jago di lobby doang jago joget-joget doang lah alhamdulillah lah jago kayak gini ini penghasilannya bang nih gue kasih tahu biar lo gak beban keluarga yo kembali lagi bersama saya di channel saya mari kita kumpulkan energi dari kanan, kiri atas, bawah, segitiga eh kota kotak, kotak RG R2 rumus polisi Yuk kembali lagi bersama saya kita menelusuri kampung yang terpencil dan jauh dari kota berada di bawah kaki gunung yang berada di belah kampungnya. Yuk kita lanjut saja ke kampungnya. Hai, ya saya sudah jalan kaki hai, hai, jauh sekali saya sudah hai, nih tapi saya saya hai, saya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tapi saya lihat-lihat itu kampung bakalan enak sejuk nikmat sebentar lagi kita sampai ke sana ya yuk kita lanjut ke sana dan rumahnya sudah terlihat Bye. <tries> Bye. Ini ini mah. indah. Ketemu kampung yang terkecil itu berada di kampung Coamaz, Desa Dojong. Nah, sekarang guys, sekarang kita mau pulang ke kampung saya, khususnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.